Jadi, panjang komisi delapan sudah maraton hampir dua minggu terakhir. E, insya Allah, malam ini akan puncak dari segala pembahasan yang memang sangat e, menjadi perhatian publik dengan usulan pemerintah 69 juta. E, insya Allah, e, itu akan jauh di bawah 69 juta. Tapi malam ini e, baru akan disimpulkan di tingkat panjang. Dan kemungkinan eh, akan diumumkan resmi besok eh, dalam rapat kerja dengan Menteri Agama. Jadi Insyaallah malam ini sudah ada titik temu eh, Kementerian Agama, BPKH, termasuk pihak penerbangan dan Panjang Misi 8. itu akan ada eh, titik temu Insyaallah. Tapi resminya mungkin Insyaallah besok. Ya. Bikin malah apa Pak? Banyak penghematan banyak dari penerbangan kita turunkan lumayan banyak dari pemondokan juga gitu eh, dari biaya hotel catering juga turun termasuk biaya-biaya eh, yang lain kita sisir semua eh, sampai tadi sore intinya Insya Allah eh, keputusan panja itu bersama pemerintah bisa eh, lebih eh, diterima oleh publik khususnya calon jamaah haji kisaran angka berapa? Empat puluh sembilan juta. Empat puluh juta berapa? Empat puluh juta. Nanti diumumkan secara resmi, tapi pasti di bawah angka 50 juta, insya Allah. Nanti itu akan terbesar dari nilai manfaat. Jadi nilai BP artinya yang ditanggung oleh jamaah itu karena menyangkut istitaa eh, haji bila mampu. Itu e, lebih sedikit yang ditanggung di jamaah dibandingkan nilai manfaat Inilah rangka juga untuk menjaga e, sehatnya dana haji Nah tapi ada yang tadi saya usulkan di Panja dan itu alhamdulillah disetujui Untuk yang lunas tunda tahun 2020 sekitar 84 ribu jamaah itu tidak ada lagi penambahan biaya jadi tidak ada lagi pembebanan bagi yang lunas tunda tahun 2020, sekitar 84 ribu jamaah, itu tidak lagi penambahan biaya. 2021 kena berarti Pak? 2021 termasuk yang 2021 tidak juga karena sudah ada yang lunas-tundas, tapi kan sedikit itu. Tapi yang paling banyak itu 2020 kan, Dua, karena pembatasan umur, karena cuma 50% kuota, jadi itu tidak kita kenakan tambahan biaya. Pak itu biaya dari mana pansi dong? 30 juta itu akan hmm? ditambah. Kan tidak di kan. kan penambahan biaya itu enggak ada tuh yang buat 2020. Terus itu dari 20. nilai manfaat. Dari nilai manfaat. Karena mereka sudah lunas dan namanya lunas kan enggak boleh lagi nambah gitu. Jadi pokok nilai manfaatnya maksudnya akan ditambah gitu. yang tahun khusus tahun 2000 20 yang sudah lunas itu enggak. Tapi untuk tahun berjalan 2003 normal. 2022 juga, Pak. 2022 yang belum lunas normal. Yang lunas, tunda. yang lunas tunda, tidak ada lagi penambahan biaya apapun kira -kira. Sampai 2022 ya? Ya, 2021, 2020, 2021 hmm. ya, ya. Ya, Tadi kan ada setujuan juga kalau gelang haji Jemahari itu dihilangkan Nah itu maksudnya benar-benar dihilangkan atau gimana ada penggantinnya gelang itu? Enggak, bukan dihilangkan Gelang itu sebenarnya kan sudah banyak juga yang sudah ada Ternyata yang diusulkan oleh Kementerian Agama seperti Uh, semuanya belum ada gitu loh. Sehingga pengadaannya total 100% Sementara kan yang belum berangkat Banyak tadi kan nah, Gelangnya sudah ada, buku menasiknya sudah ada Itu yang kita sisir Sehingga terjadi penghematan yang luar biasa termasuk pengadaan gelang uh, Bukan itu saja bukan hanya Pengadaan gelang, pengadaan perawatan uh, Kendaraan yang di Mekah, di Madinah Kemudian okay. masalah Persiapan dalam lebih banyak tadi yang kita hemat banyak sekali. Infonya makan pagi juga dihapus pak? Hah? Infonya makan pagi juga dihapus? Nah, besok atau keputusan secara resmi besok diumumkan. Iya nah, ya, tadi makanya kita sisir semua banyak sekali tadi yang ber eh, yang buku yang indirect cost yang bukan eh, langsung ke jamah juga semua kita teliti Ternyata masih banyak sekali yang bisa kita hemat. Gitu. Bang, artinya belum ada titik temu karena menak belum menghadir ya? Enggak, e, bukan ini, alhamdulillah sudah ada titik temu Tapi kan dalam hal keputusan di DPR ini Panja itu meramu apa yang mau diputuskan dalam rapat kerja Rapat kerja nanti tinggal mendapatkan laporan dari Panja Nah, insya malam ini Panja itu sudah bisa mengambil kesepakatan e, Kesepakatan berapa angka-angkanya yang akan dimunculkan besok di RAKER Artinya besok rakyat itu sudah tidak ada perdebatan lagi, tinggal pengumuman resmi, pendapat pemerintah dan pendapat DPR, nanti uh, diketok uh, sebagai Keputusan resmi pemerintah dan DPR. Jam berapa Pak, Pak yang bikin molor sampai ditunda besok panja? Iya tadi panja karena banyak berdebat masalah penghematan-penghematan oh. tadi. Banyak sekali tadi. Besok jam berapa Pak? Besok Insyaallah jam sepuluh pagi. Sepuluh pagi sudah 10 pagi, ada yang resmi. Khusus panja saja. Panja saja malam ini. Besok semua seluruh kerja dengan. Iya ya, besok semua Komisi 8 hadir, bukan hanya panja, semua anggota Komisi 8 hadir. Iya wajib kalau Pak Menteri. Hari ini ada Pak Menteri malam ini enggak ada. Mas, okay. nah, sudah ya. mulai siap-siap dong -siap, Pak? Harus. Sudah mulai nakung ya? Masang lagi Pak yang lunas sudah 2020 atau 2022 tidak kena biaya lagi? Tidak kena biaya lagi, oke.